Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua di channel Sense Malaysia, Brunei, Singapura, dan Indonesia. Okey. Hari ini kita nak belajar sikit tentang QM retest. Ini dalam video tentang apa itu retest, apa itu QM quick retest dan QM late retest. So, kita akan belajar apa itu retest, apa maksud retest, apa itu apa itu dekat mana nak entry point dekat quick retest atau late retest. Kita akan belajar macam mana nak confirmkan entry kita sebelum kita entry tu, make sure kita ada confirmation entry jika set up quick retest dimanakah uh, quick retest ataupun dimanakah confirmation entry dan juga untuk late retest dimanakah confirmation entry sama dengan uh, sama ada keluar set up fake up, SR ataupun diamond target TP, response to ataupun quick retest, response to swing ok, ciri-ciri quick retest ok, kita dah belajar selama ni tentang QM basic dan QM advanced whatever yang kita belajar apa? but, hari ini kita akan belajar apa itu quick retest, apa itu late retest sebab ramai student yang agak confused dengan setup KM ok, quick retest quick retest ni maksudnya kalau kita dah belajar selama ni bahawa X1 yes, katakanlah price naik ke atas membuat high and then price buat low and then price buat higher high and suddenly price drop break this lower low ataupun break this low membuat lower low so, pergerakan naik ke atas ni masa price dah buat lower low once dah break this lower low ok Bila dia dah break lower low. Maka pergerakan yang naik atas ni. was the break sometimes. Sometimes dia naik atas terus laju. Sometimes dia terus turun bawah. Okay. Pergerakan ini. Ini dipanggil. retest. Maksudnya price. Bila the break lower low. Bila the break lower low. Sometimes dia. Break. Ataupun lepas the break. Dia akan. Cepat-cepat naik ke atas. Mencari QM level. So this is your QM level. Okay. This is your. QM level sebab kita dah ada high, low, high, high, low low so this is your QM level so pergerakan daripada bawah ke atas ni ini dipanggil retest ok, ini dipanggil retest Saya harap you faham retest sebab kita nak entry dekat area-area QM level so, apa beza QM retest dengan late retest QM retest maksud dia bila price break lower, low laser pun dia turun bawah and break lower, low and then naik ke atas dia cepat-cepat naik ke atas mencari QM level. Maksudnya pergerakan ni dia cepat naik. Maksudnya katakanlah saya buat satu jarak daripada tengah-tengah ni. Lepas tu saya buat satu line dekat tengah-tengah ni. Dekat dia punya high-high ni. Okey. Jarak di antara tengah ni high-high dengan QM level ni. Jarak daripada sini ke sini dan jarak daripada tengah ke oh, sorry, tengah ke tempat price retest biasanya dia sama jarak dia. maksudnya kalau tekan daripada game level dia buat daripada game level ke high high dia buat dalam masa 2 hari so price retest kat sini pun dalam masa 2 hari something like that sejak okay, jadi kita akan tengok banyak contoh so bila ada perangkat naik ke atas laju ataupun sama jarak dia antara krim label dengan tengah ni dan tengah ni dengan kita punya tempat kita nak entry ini dipanggil quick retest biasanya price cepat-cepat terjun juga ok saya akan punya contoh lah so this is quick retest ok macam mana pula dengan late retest late retage biasanya, anda akan nampak dengan chart let's suppose katakanlah price naik high, low higher high and lower low lower low sepatutnya price naik ke atas mencari cam label tetapi in this dia naik maybe sikit maybe ataupun tak sampai and then, dia terus turun ke bawah ok, dia terus turun ke bawah and then, dia ambil masa yang lama maybe katakanlah daripada sini ke sini let's suppose, katakanlah everywhere you punya cam label sampai ke center of this this this uh, higher high high setar dengan disco this yo center of your higher high okey and then price a bit masa yang agak lama maybe tak sama eh maksudnya jarak dia tak sama dia pergi something like this and then dia pergi mana-mana entah pergi buat trend barulah And then dah lama-lama baru dia pergi balik Dekat area Cam label kita dekat sini okey? Cam label kita dekat sini So, dekat sini Jaraknya Kalau you perhatikan Jarak daripada sini ke sini Dengan sini ke sini Tidak sama Maksudnya jarak yang sangat jauh okey? Kita akan tengok-tengok So, ini dipanggil lead retest lead retest okey? so lead retest ni sebelum you entry You perlukan a lot of confirmation sebelum entry. So kita patah balik kepada credit test. Sebab credit test ni I hope you faham credit test dengan left wrist which is very very simple. Ah uh, credit test adalah pattern head and shoulders. Kalau kita tengok sini ini adalah bahu kiri, ini adalah kepala dan ini adalah bahu kanan. Itu simple. The most simple entry anda adalah dengan menggunakan QM level ni sebagai entry line kita, stop loss kita di atas higher high, ok. So, ini adalah setup QM retest, dan untuk QM retest, kita perlu confirmation, kita perlu confirmation seperti late retest, you just, sebab apa, sebab stop loss dia kecil saja, maksudnya katakan daripada sini, sampai stop loss biasanya jarak dia kurang daripada, 20 pip ataupun 25 pip which is very very nice dan risiko dia ataupun risiko yang kecil dan reward dia agak besar which is very very big so apa maksud small engulf ok ni reversal pattern head and shoulders small engulf ni maksudnya dekat sini dekat sini bila price buat low high lower low price di sini biasanya dia engulf sedikit sahaja dia engulf sedikit saja, dia break lower low tak jauh dia break sometimes dengan shadow saja sometimes uh, dengan body but it's not that far eh? maksudnya jarak antara low low dengan lower low, low ni tak jauh sangat dia tidak jauh sangat contohnya let's suppose katakan ada macam ni high low high high and low low dia break sikit saja and then dia terus cepat-cepat naik membuat quick retest so dia tidak jauh sampai bawah and then Baru dia naik ke atas, nah, eh? so biasanya kalau price break jauh ke bawah dia akan membentuk lead test seperti ni, break ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, meninggalkan kita punya game label keselarangan di sini maka biasanya dia akan jadi lead test. So small engulf in ni maksudnya biasanya dia akan berlaku untuk query test. So same ETA (estimated time arrival) maksudnya estimated time arrival dari sini query test tempat kita naik entry dengan tengah-tengah ni dan juga tengah-tengah dengan KM biasanya sama Katakanlah kata dua hari dia akan jadi dua hari kalau empat hari dia akan sini pun empat hari oke okay. and then kelebihan kelebihan adalah quick retail the dia small stop loss so okay small stop loss sebab trend baru nak mula uh, dia nak uh, jadi reversal reversal chapter ataupun price dana reverse dan biasanya stop loss dia sangat kecil and then kita akan jumpa juga hidden quick retest di big time frame atau small time frame saya akan tunjuk nanti dan seterusnya ciri-ciri quick retest ialah previous high sebagai kunci atau marking biasanya quick retest akan berlaku apabila adanya uh, previous high di belakang sini katakanlah kita ada previous high sini Okay, let's suppose oh, Okay this is Okay, game level kita ada previous high di sini Okay pun kita ada resistance. So, kalau kita tengok contoh dekat sini uh, di XAU USD, uh, gold daily set daily. Di sini kita ada QM label high, low, high high low low. So, high, low, high, high, low low kalau you tengok belakang, dia ada satu lagi resistance. Okay, kita ada satu lagi resistance. So, ini dipanggil previous high previous high, kita ada QM label high, low, high, high, low low and then quickly test berlaku daripada sini kalau dipatikan daripada tempat cam lever sampai ke tengah بيكون dalam 15 uh, of course kalau sini daily maksudnya dalam 17 hari ataupun 15 hari 14 je tengok uh, yang tengah-tengah tu eh pak oh, autor yang yang kelas tadi ke sini nampak tak yang hujung yang first sebelah kiri okay? 28 33 39 So, lebih kurang kat sini 14 kali So, and then dekat retest Price retest daripada, 20, daripada sini sampai sini Lebih kurang dalam 24 kali Maksudnya tak tak jauh berbeza Tak jauh berbeza. So, ini adalah dipanggil Quick retest So, kita tengok contoh lagi Audi Kanada, Quick retest Di sini kita ada Dia ada previous high Tetapi di sini kita ada High, low, high, high, low, low Ini sangat berkualiti Maksudnya Quick retest yang sangat berkualiti Di mana Pricenya berada di dalam satu kelompok This is H4 Kalau kita tukar kepada time frame H1 Okay, quick details ni sangat-sangat cantik Okay Dia yeah, ada high sini, high Price buat low Higher, high, high, high, high tidak terlalu jauh And then price buat lower low, low. perhatikan di sini Price ingaf sedikit saja Buat small ingaf So, kita tengok jarak dia antara sini Sampai sini lebih kurang 33 H1 Maksudnya 33 jam So, daripada sini sampai sini lebih kurang dalam 25 jam So, jarak dia tak jarak antara Game level dengan tempat kita nak entry ni Lebih kurang sama And then, reward dia sangat, sangat sangat cantik Dia pergi sangat jauh Kalau kita tengok US oil juga di sini H4 kita ada previous high Kita ada high, low higher high, high. low low ni H4 Kalau kita tukar kepada H1 Okay, you nampak kat sini, high, low, higher high, lower low. Ingat dia, small saja. Sikit saja ingat dia. Ha, eh, dia break sikit saja, tidak pergi jauh sangat. And then, diukur ukur jarak dia. Dari sini sampai ke tengah, lebih kurang dalam 16, ini adalah H1, 16 jam. And then, dari tengah sampai ke sini, lebih kurang dalam 30 jam. I mean, still acceptable, masih boleh, uh, boleh terima sebagai quick rate test. Okay, Euro GPY H4 kita ada game level di sini, previous high, high, low, high, high, low, low, kalau kita tukar h1 so this is your quick test. daripada sini sampai tengah lebih kurang dalam 17, 17 jam and then daripada tengah sampai tempat dia retest, di sini lebih kurang dalam 25 jam jadi jarak yang lebih kurang sama alright, so di sini pun sama, lebih kurang sama kita ada game level, ada few, previous high previous high and then high, low, high, high, low, low, okay in this case, the break agak jauh but kita jarak dari sini sampai sini lebih kurang dalam 356M30 let's suppose saya tukar kepada H1 dari sini sampai sini lebih kurang dalam 16 jam, 15 jam dari sini sampai sini dalam 23 jam so acceptable sebagai quick test. okay, ini ini dipanggil late test. maksudnya kita ada high, low, high, high, low, low you perhatikan daripada sini sampai sini lebih kurang 21 hari ok tetapi di sini, daripada tengah sampai ke sini mengambil masa 149 hari which is very very long time so, jarak antara sini dengan sini tak sama dengan jarak antara retest dengan sini so, ini dipanggil late retest untuk late retest macam biasa, you akan tunggu fake card ataupun tunggu diamond, ok, tunggu whatever is kita akan belajar lebih detail nanti So, New Zealand USD, kita ada game level sini, high, low, high high, low low okay, Perhatikan di sini, kita katakanlah, this is your game level, Daripada game level sini, sampai tengah sini, high high, lebih kurang dalam 18 jam But, price retest daripada sini, sampai sini, dia mengambil masa 666 jam untuk retest So, ini dipanggil late retest, so, untuk late retest, you perlukan perlu menunggu uh, set up fake out atau, uh, atau set up diamond so sebab untuk late retest ini agak risiko sebab di sini price tengah naik price tengah naik maksudnya up price tengah uptrend so this is untuk late retest so I harap you faham you faham macam mana perbezaan antara quick retest dan late retest so lebih lepas ini ada banyak video lagi yang you akan belajar tentang Contoh-contoh quick retest, contoh-contoh lead retest Macam mana nak entry dekat MPL apa cari, ha, Macam mana nak cari MPL Macam mana nak cari Barrage E Apa itu King, apa itu hidden supply zone Dalam King, macam mana nak cari semua ni Okay, hingga kita mengeluarkan video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh